Halo sahabat semua, dimanapun anda berada, dari dunia atau maupun BWI, selamat datang di channel tutorial Dan di video kali ini teman-teman, ane mau ngebagi tutorial, yaitu cara membesarkan volume speaker HP Infinix Hot 9 Play atau Infinix Infinix yang lainnya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 teman-teman nah, jika sudah masuk ke pengaturan ponsel kemudian langkah selanjutnya kita pilih menu suara dan getaran teman-teman ya kita masuk ke menu suara dan getaran teman-teman. Jika sudah nampil menu seperti ini teman-teman kemudian kita scroll ke bawah ya teman-teman ya kita scroll ke bawah yang paling bawah dan di sini ada uh, menu penguat suara teman-teman ya kita klik yang ini ya teman-teman ya penguat suara. Nah, teman-teman, jika sudah nampil menu seperti ini, di sini ada menu penguat volume suara untuk speaker HP Infinix kamu, teman-teman. Kemudian kita aktifkan aja yang ini ya, teman-teman ya. Untuk menguatkan suara speaker HP Infinix kamu. Nah, jika sudah aktif, kemudian langkah yang kedua atau langkah yang selanjutnya, kemudian kita masuk ke suara DTS, teman-teman ya. Nah, sahabat, jika sudah nampil menu seperti ini, kemudian kita aktifkan saja suara DTS-nya, teman-teman ya. Nah teman-teman jika sudah aktif kemudian langkah selanjutnya kita aktifkan equalizernya teman-teman Nah teman-teman jika sudah disetting seperti ini maka secara otomatis HP Infinix kamu suara speaker HP Infinix kamu akan besar teman-teman Nah teman-teman itu dia cara membesarkan suara speaker di HP Infinix teman-teman ya Bagi teman-teman yang masih kebingungan kamu bisa berkomentar di bawah video ini dan bagi teman-teman yang baru bergabung di channel tutorial jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi keren lainnya dari channel tutorial dan terima kasih sudah menonton video tutorial kali ini dan sampai jumpa lagi di tutorial-tutorial berikutnya